Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik yang saya banggakan pada kesempatan kali ini kita akan membahas kunci jawaban di halaman 16 pada mata pelajaran matematika di semester 2 volume 2 kelas 4 Sebelum kita lanjut ke pembahasannya mari dulu like subscribe Like like video ini, subscribe channel ini, kemudian nyalakan tanda loncengnya Oke okay. okay, Sekarang kita akan langsung saja ke halaman 16 tentang persoalan 1 Di bagian 1 Ayo tentukan jawabannya dengan menuliskan masalah berikut menjadi satu kalimat matematika Menuliskan satu kalimat sebagai satu kalimat matematika ada 1.000 lembar kertas, mereka menggunakan 250 lembar kertas, itu kemarin dan menggunakan 320 lembar pada hari ini. Berapa banyak kertas yang tersisa? Baik, kita akan jawab soal nomor 1 ini. Nah, di sini ada 1.000 lembar kertas, kita tulis 1.000. Kemudian kita kurangi, kenapa kita kurangi? Karena di sini digunakan, kalau digunakan berarti kita kurangi, kita kurangi dengan 250. Kemudian, dia juga menggunakannya. Di sini kita jumlahkan. Kenapa? Karena di, digunakan lagi. Maka di sini kita tambah 320. Nah, di sini kita kasih tanda kurung adik-adik. Berarti yang pertama kali kita kerjakan adalah yang tanda kurung dulu. Berarti di sini 1000. Kita terus ulang. 1000. Kita kurangi. 250 ditambah 320 adalah 570. Sekarang 1000 dikurangi 570, kita orat-orat 1000 dikurangi 570. 0 kurangi 0, 0, 0 kurangi 7 tidak bisa, kita pinjamkan dari sini. Nah, di sini kan 0 juga, berarti yang 0 ini kita pinjamkan dari 1 ini, berarti di sini 10 nanti. 10 dikurangi 1, 9, di sini kita ambil 10 lagi, di sini sisa 9 ya. Berarti 10 kurangi 7, 3, 9 kurangi 3, 4 menjadi 430 Oke, okay. bisa kita lanjut ke soal berikutnya. Tiga orang anak membeli tiga permen yang masing-masing berharga Rp 1.200 dan membeli tiga jajan yang masing-masing harga Rp 1.500. Jika mereka membayar Rp 10.000, berapa banyak uang kembaliannya? Baik, uang Rp 10.000, kita tulis pertama dulu di sini Rp 10.000. Ya, kemudian kita kurangi dengan. Di sini, jangan uh, mohon maaf, di sini tanda kurung dulu, ya tanda kurung, kita tulis dengan <tuh> 3 permen berarti 3 dikali 1200, kemudian dijumlahkan dengan 3 dikali harga dari jajan 1500. Baik, 10.000 kita tulis kembali di bawah 10.000. Oke, ini sama dengan ya, 10.000. Dikurangi dengan, pertama kali yang kita kerjakan adalah perkalian dulu. 3 dikali 1.200 adalah 3.600. Oke, ini kita tulis, ini 3.600 ya, bukan 36.000, sorry. Kita kurangi nolnya satu. Berikutnya kita jumlahkan di sini. Di sini perkalian 3 1500 adalah berapa? 3 kali 5 15. Menjadi sini adalah 1 4500. Oke. Sekarang 10.000 dikurangi dengan hasil penjumlahan 3600 ditambah 4500 adalah di sini 1 1 menjadi 8.100. Jadi 10.000 dikurangi 8.100 adalah di sini berapa? 900 menjadi 1.900. Oke, sisanya adalah 1.900. Itu soal nomor 2. Sekarang soal nomor 3. Mengisi kotak dengan satu bilangan. Oke, kita tulis dengan satu bilangan. Di sini ada 25. 25 soal nomor 1 25 dikali 98 25 dikali berapa nah berapa yang hasilnya 98 di sini berarti 100 Oke okay. 100 dikurangi 2 yaitu 98 maka hasilnya disini seperti ini berikutnya 25 dikali titik-titik dikurangi 25 kali 25 berarti nanti disini berapa adik-adik jadinya hmm jadinya berapa ya di sini adalah 94. Oke. Sekarang kita hitung. Jadinya adalah berapa. Sebentar. Oke, mohon maaf. Di situ bukan 94, tetapi 96. Oke, di sini 96. Maka di sini hasilnya nanti adalah... 2450 <tuh> Oke okay. sekarang kita ke soal nomor 2 Nah di sini di disini 105 berarti di sini berapa di sini 100 100 tambah 5 kan 105 kali 6 nah jadi di sini berapa nanti baik kita akan tentukan caranya bagaimana oke okay. sebentar Baik di sini adalah 10, di sini 6, jadinya 10 kali 6 adalah 6, oke mohon maaf, maaf ya, di sini 100 ya, 100 kali 6 adalah 600, kemudian 5 kali 6 adalah 30 menjadi 600, 30, oke. Oke, kita lanjut ke sini 25 dikali di sini 4 biar nanti 4 kali 6 adalah 24 Berikutnya di sini dikali 6 maka 25 kali 4 adalah 100 100 dikali 6 menjadi 600 Oke Berikutnya Di sini 99 9 dikali 9 Jadi gini Di sini berapa 100 dikurangi 1 sama dengan 99 Oke berikutnya di sini 1 kali 9 Berarti di sini harus menghasilkan berapa Oke kita akan hitung dulu Oke maka di sini 98 Nanti hasil seluruhnya menjadi 800 satu. Oke okay, Oke okay. Oke okay, kita lanjut ke soal berikutnya Soal yang keempat 1000 ditambah 2000 kita jumlahkan dulu yang ada di dalam kurung menjadi 3000 dikali empat. menjadi 12.000 Soal nomor 2 3500 dikurangi 350 kita kurangi dulu 3500 dikurangi 350 05 sini sisa 4 4 kurangi 3 2 4 3 1 guys di sini 3 menjadi 3150 ini sama dengan dikali 3 3 x 0, 0, 3 x 5, 15, simpan 1, 3 x 1, 3, tambah 1, 4, 3 x 3, 9, menjadi 9.450. Bukan bukan kali ya, tetapi dibagi, sorry, sorry, sorry, dibagi, dibagi 3, oke okay, kita hapus aja itu, salah saya jawabnya. Tidak teliti ya, oke, okay, kita ulang, ulang, ulang. Mohon maaf, kita ulang sebentar. Oke. Okay. 3.150 dibagi tiga, tiga bagi oke, okay, kita di sini tiga seratus dibagi 3, tiga bagi tiga satu, satu kali tiga tiga satu di sini nol ya nol di sini satu, satu bagi tiga kan tidak bisa habis 15 belas, bagi tiga, lima lima kali 3, 15, belas jadi seratus lima sebentar 1450 pekan. Oke, di sini agak lupa tadi ya. Karena di sini pertama kita pembagiannya hasilnya adalah nol kita tanyakan nol ini menjadi 1000 50. Oke. Itu jadinya ya. Oke, Adik-adik itu saja yang kita bahas pada halaman 16. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.